GDP dunia adalah 96 triliun dolar. Dari angka tersebut, Tiongkok GDP-nya 23 triliun dolar. Amerika GDP-nya 21 triliun dolar. Western Europe, (Eropa Barat GDP-nya 11 triliun dolar. Ketiganya jika dijumlah merupakan pemegang kekayaan hampir 60% kekayaan dunia. GDP dunia yang 96 triliun dolar dibagi jumlah penduduk dunia 7,5 miliar, maka rata-rata GDP per kapita dunia adalah 12.800 dolar. Indonesia GDP-nya adalah 1,1 triliun dolar, GDP per kapitanya 4.250 dolar. Secara nilai, kalau rata-rata GDP per kapita dunia adalah 12.800 dolar, maka Indonesia masuk kategori negara berkembang. Harus naik tiga kali lipat GDP-nya, baru menjadikan Indonesia negara rata-rata dunia. Fakta data, dalam 8 tahun, sejak tahun 2014, pertumbuhan GDP per kapita naik 12% dari 3.800 dolar per kapita ke 4.250 dolar per kapita kalau dengan tata kelolaan begini satu tahun naiknya tidak sampai 2% maka untuk membuat Indonesia menjadi negara di atas rata-rata 12.800 dolar memerlukan 60 tahun waktunya dari sekarang, lama banget ya ternyata kalau Indonesia mau menjadi negara superpower, yaitu GDP nya harus di atas 10 triliun dolar atau 10 kali lipat dari sekarang atau 1000% naik GDP-nya dari sekarang Untuk mencapainya Sekali lagi Kira-kira diperlukan 60 tahun Kalau mau membuat Indonesia menjadi negara superpower berdaulat dan powerful di tahun 2045 Yaitu dalam 23 tahun dari sekarang Maka setiap tahunnya bukan naik 2% Tetapi naik 45% per tahunnya Bisakah kita lakukan itu? Bagaimana melakukannya? Tiongkok meningkatkan dari 1.500 dolar menjadi 15.800 dolar per kapita di tahun 2022 ini, atau meningkat 10 kali lipat, naik 1.000 persen, semua itu dicapai dalam waktu 40 tahun. Botswana GDP per kapita dari 200 dolar di tahun 1970-an ke 7.200 di tahun 2022 naik 3.600 persen atau 36 kali lipat dalam 50 tahun. Botswana dari negara nomor 2 termiskin di dunia menjadi salah satu negara terkaya di Afrika dalam 50 tahun. Bisakah Indonesia menjadi negara superpower menaikkan GDP 10 kali lipat dari saat ini dalam 23 tahun ke depan? Apa programnya?